Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan kami Pirsua07 channel channel yang membahas seputar soal V3K dan pembahasannya serta info pemberkasan dan info pendidikan lainnya pada video kali ini kembali kita akan membahas kompetensi teknis profesional guru geografi materi VETA jangan lupa subscribe, like, komen dan share kepada teman-teman yang akan berjuang di p 3 k tahap 2 Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Jarak kota A dan B pada sebuah peta 2 cm. Jika jarak kedua kota sebenarnya 10 km, maka skala peta tersebut adalah A 1 perbanding 5, B 1 perbanding 10, C 1 perbanding 5, 000, D 1 perbanding 50, 000, E 1 perbanding 500. 000. Teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari soal menentukan skala tersebut. Baik, teman-teman, kita lihat pembahasannya. Jadi, rumusnya ya, teman-teman, perlu diketahui terlebih dahulu. Skala sama dengan jarak pada peta berbanding atau dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak pada peta itu 2 cm ya, teman-teman. Kemudian jarak sebenarnya itu 10 cm, maka 2 per 10 sama dengan, ingat teman-teman, kalau dia ada yang berbeda seperti ini, kilometer dan senti, maka keduanya harus menjadi sentimeter semua atau menjadi kilometer semua. Uh, maka kita ganti terlebih dahulu 2 cm, tetap, kemudian kilometer kita ganti ke sentimeter, itu dari kilometer ke senti turun sebanyak 5, maka kalikan dengan uh, 100.000, maka saat 10 kali 100.000 sama dengan 1 juta ya teman-teman. Oke, okay. sampai. So skala peta tersebut 1 berbanding 500.000. Karena 2 dibagi 2 sama dengan 1, 1 juta dibagi 2 500.000 ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah E, 500.000. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah peta kelurahan berskala 1 berbanding 5.000 diperkecil menjadi skala 1 berbanding 25.000. Maka pernyataan yang benar adalah A. Informasi yang disajikan semakin detail B. Simbol-simbol kartografi akan semakin banyak C. Perbedaan kontur akan semakin bertambah besar D. Informasi peta akan berubah tetapi jaraknya tidak berubah E. Informasi peta tidak berubah tetapi jaraknya akan berubah Teman-teman silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari soal tersebut Baik, teman-teman, perhatikan pembahasannya. Jadi, pada peta kelurahan, skala semula itu satu berbanding 5000 Kemudian diubah menjadi skala satu berbanding 25.000 Maka, jarak di dalam peta berubah menjadi lebih kecil dari semula. Jadi, jaraknya itu yang berubah. Tetapi, uh, peta tidak mengalami perubahan, ya, teman-teman. Hanya jaraknya saja yang menjadi lebih kecil. Maka, jawaban yang tepat adalah E. Informasi peta tidak berubah, tetapi jaraknya yang akan berubah, yaitu menjadi lebih, ke, lebih kecil ya, teman-teman. Baik, teman-teman, kita lanjut kembali ke soal berikutnya. Apabila sebuah peta berskala 1 perbanding 2 juta, diperkecil 2 kali, maka skalanya berubah menjadi A, 1 perbanding 1 juta, B, 1 perbanding 2 juta, C, 1 perbanding 3 juta, D, 1 perbanding 4 juta, E, 1 perbanding 5 juta. Teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari perkecilan skala peta, ya, teman-teman. Baik, teman-teman, perhatikan dulu pembahasannya. Jadi, rumusnya yaitu skala dikali dengan jumlah perkecilan, ya, teman-teman. Jadi, skalanya ini 2 juta, maka dikalikan saja langsung dengan perkecilannya. Jadi, 2 juta dikali dengan 2, ya, teman-teman. Sama dengan 4 juta, maka jawaban otomatis. Jadi, skala peta akan berubah menjadi 4 juta atau satu berbanding 4 juta. Peta akan semakin kecil dan tidak menjadi detail. Maka jawaban tepat adalah D. Teman-teman perlu diingat saja ya, apabila skala peta diperbesar, ah, diperkecil, sorry, apabila diperkecil maka penyebutnya akan menjadi lebih besar. Tapi kalau diperbesar, maka penyebutnya akan menjadi lebih kecil ya, teman-teman. Baik, -teman. kita lanjut ke soal berikutnya, namun jangan lupa di-subscribe, share, dan komen ya, teman-teman. Apabila sebuah peta berskala 1 perbanding 2 juta, diperbesar 4 kali, maka skalanya berubah menjadi A. 1 perbanding 50000 B. 1 perbanding 500.000 C. 1 perbanding 5 juta D, 1 berbanding 800.000 E, 1 berbanding 8 juta. Teman-teman silahkan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Baik, kita lihat pembahasannya. Jadi rumusnya ya teman-teman, skala dibagi dengan jumlah kecilannya. Jadi skalanya dibagi dengan yang ini ya teman-teman. Oke, masukkan skalanya itu 1 berbanding 2 juta. Penyebutnya 2 juta. Dibagi dengan jumlah perkecilannya, yaitu 4. Berarti 2 juta dibagi 4, sama dengan ratus ribu. Jadi, skala peta akan berubah menjadi ratus ribu. Peta akan semakin besar dan semakin detail. Jawaban yang tepat sudah tahu tentunya teman-teman. B ya, atau berbanding ratus ribu. Oke teman-teman, kita lanjut kembali ke soal berikutnya. Pada peta A, jarak kotak X ke kota Y adalah 5 cm, dengan skala 1 perbanding 500 ribu. Pada peta B, jarak kota X ke kota Y adalah 2 cm. Berapa skala peta B? A, 1 perbanding 375. B, 1 perbanding 3.750. C, 1 perbanding 3.000. 37.500 E 1 berbanding 375.000 E 1 berbanding 3.750.000 Teman-teman silahkan dipilih Kira-kira berapa Skala yang tepat untuk peta B ya teman-teman Baik kita lanjut Ke pembahasan Jadi rumusnya ya teman-teman Jarak Peta yang berskala dibagi dengan jarak yang peta yang tidak berskala dikalikan dengan skala yang diketahui ya teman-teman uh, Jarak peta yang berskala tentunya kita tahu 5 Jarak peta yang tidak berskala itu 2 Kemudian skala yang diketahui 1 perbanding 1.500 ya teman-teman Kita masukkan ke dalam rumus 5 per 2 kali 1.500.000. ribu 5 tadi ingat ya teman-teman Yang diketahui skalanya yang 2 yang dicari skalanya Oke teman-teman Hasilnya 5 dikali 1.500.000 Sama dengan 7.500.000 Dibagi 2 sama dengan 3.750.000 Jadi skala peta B adalah 1 berbanding 375.000 Jawaban yang tepat adalah E ya teman-teman Baik teman-teman kita lanjut ke soal berikutnya 0,245 cm, 0,510 km. Ubahlah skala garis di atas menjadi skala angka. A. 1 perbanding 100.000, B. 1 perbanding 200.000, C. 1 perbanding 250.000, D. 1 perbanding 500.000, E. 1 perbanding 550.000. Teman-teman, silakan dipilih kira-kira berapa skala yang didapat dari data skala garis di atas. Oke, kita lihat pembahasannya. Jumlah garis 5 cm ya, teman-teman. Kemudian angkas angka itu 10 km. 10 km itu kalau dijadikan senti tambah 05 karena turunnya lebih banyak 5 kali dari kilometer ya, teman-teman. Oke, lanjut. Maka 1 juta dibagi dengan 5 200.000. Maka skala angkanya adalah 1 berbanding 200.000. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Eh teman-teman seandainya seandainya yang di atas ada uh, 4, 4 misalnya 4 sama 10. Berarti 10 bagi 4 ya teman-teman, jawabannya 250.000 ya teman-teman. Baik, soal selanjutnya Kota X dan kota Y dalam peta berselisih tiga derajat. Jarak kota X ke ko kota Y pada peta adalah 9 cm. Jika dihitung dengan menggunakan selisih derajat lintang, skala peta tersebut adalah A. 1 berbanding 3000, 3.700.000, B. 1 berbanding 3.330.000, C. 1 berbanding 2.770.000, D. 1 berbanding 2.700.000, E. 1 berbanding puluh 2330000 Teman-teman silahkan dipilih kira-kira mana jawaban yang tepat. Baik, kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa setiap selisih satu derajat, maka dikalikan dengan 111 km ya teman-teman. Karena selisihnya tiga derajat, maka tiga dikalikan dengan 111 ya teman-teman. Maka 333 km dijadikan senti, 33 juta, 300 ribu. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. 9 senti itu jarak pada peta ya teman-teman antara kota X dan kota Y. Maka 33 juta 300 ribu dibagi dengan 9 Hasilnya, setiap 1 cm di peta sama dengan 3.700.000 cm. Maka jawaban yang tepat adalah A. satu berbanding 3.700.000 ya, teman-teman. Baik, teman-teman. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu wilayah daratan akan dibuatkan foto udara. Dengan pesawat terbang Tinggi pesawat terbang adalah 5000 mdpl atau meter Di atas permukaan laut ya teman-teman Daerah yang diputuh berada Pada ketinggian 400 meter Di atas permukaan laut Berapa skala foto udara yang dihasilkan Apabila menggunakan fokus kamera 250 mm A. 1 perbanding 1150 B. 1 perbanding 1250 C. Satu perbanding 1.500D, satu perbanding 1.840E, satu perbanding 1.950. Teman-teman silahkan dipilih jawaban yang tepat kira-kira yang mana. Oke kita lihat pembahasannya, teman-teman. Jadi rumusnya, ya teman-teman, untuk mengetahui skalanya yaitu fokus kamera itu F, nah fokus kameranya itu 250mm, ya teman-teman. Kemudian tinggi pesawat itu 5000. Kemudian tinggi objeknya adalah 400. Maka 5000 400 kita masukkan ke dalam rumus ya, teman-teman. Panjang kami fokus kamera tadi atau F250. Kemudian tinggi pesawat 5000, tinggi objek 400 ya, teman-teman. Next 250 per 5000 400 4600. Ini teman-teman boleh dibalik ya. Jadi 4.600 per 250 Sama dengan 1 berbanding 1.840 Jadi skala foto udara yang dihasilkan adalah 1 berbanding 1.840 Jawaban yang tepat tentunya adalah D Baik teman-teman soal selanjutnya Dampak positif pemanfaatan sumber daya alam bidang industri tekstil bagi lingkungan antara lain A. Eksplorasi sumber daya alam yang terbarui B. Kemerosotan sumber daya alam dan lam pemanfaatannya C. Perubahan pola pikir masyarakat pada aspek sosial dan budaya E. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam yang bersifat statis E. Berpikir untuk mengurangi pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan Teman-teman silahkan dipilih mana kira-kira dampak positif yang ada di pikiran teman-teman Nanti kita sesuaikan dengan jawabannya ya teman-teman Baik, kita lihat pembahasannya. Jadi dampak positifnya yang pertama terbuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, terpenuhinya kebutuhan masyarakat, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Kalau negatifnya pencemaran, polusi udara, kemudian pencemaran air dan limbah pabrik. Maka di sini teman-teman jawabannya tepat adalah E, berpikir untuk mengurangi pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Itu yang positif, sisanya itu negatif yes. ya, teman-teman. Karena akan bersifat merusak lingkungan dan terjadinya pencemaran ya teman-teman Baik teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya Baik soal selanjutnya Jarak titik A pada peta 1 yang berskala 1 berbanding 50 ribu adalah X cm Kemudian skala peta 2 diperbesar sebanyak dua kali Pernyataan tepat terkait Peta 2 sebagai hasil pembesaran adalah A. Jarak 2 titik pada peta 2 adalah 0,5x B. Informasi yang ditampilkan pada peta 2 lebih detail C. Penyebut skala peta 2 lebih besar dibanding peta 1 D. Jarak sebenarnya kedua titik pada peta bertambah panjang sebesar 2 kali E. Peta 2 mengalami distorsi yang besar karena adanya perubahan jarak pada peta Teman-teman, kira-kira jawaban yang tepat adalah baik. Teman-teman, perhatikan dulu pembahasan soalnya. Jadi, jarak pada peta 1, jp 1 ya, sama dengan XNT. Skala peta 1 sama dengan 1, perbandingan 50.000. Perbesaran dilakukan sebesar 2 kali, maka 1 perbanding 200.000 kali 2 langsung ya, teman-teman. Maka langsung saja. 1 kali 2 sama dengan 2 ya teman-teman. Kemudian 1 2/50.000. 2 per 50 ribu. 2 1, bagi 2, 2 25.000. Itu untuk peta 1 ya teman-teman. Sekarang peta kedua. Peta kedua kita lihat. Nah. JP1 perbanding JP2 sama dengan penyebut skala 2, penyebut skala 1. X JP1 itu jaraknya tadi X ya. Kemudian JP2 sama dengan 2. Kemudian 25.000 perbanding 50.000 JP2 sama dengan 2x cm. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diketahui bahwa setelah mengalami perbesaran, penyebut skala pada peta 2 lebih kecil dibandingkan penyebut skala peta 1 dan panjang garis 2 titik pada peta 2 akan lebih panjang dua kali dari peta 1. Peta dua yang memiliki skala lebih besar akan memuat informasi yang lebih, jauh lebih banyak dan detail dibandingkan dengan peta satu. Maka berdasarkan informasi dan pembahasan ini, jawaban yang tepat adalah B. Informasi yang ditampilkan pada peta dua lebih detail, ya teman-teman, karena petanya lebih besar. Oke, soal selanjutnya. Ketampakan alam Grand Canyon di Amerika Serikat sebagian besar disebabkan oleh proses A. Ablasi, B. Abrasi, C. Deplasi, E. Eksarasi, E. Korosi. Teman-teman silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Baik, teman-teman kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Grand Canyon adalah suatu kenampakan alam yang berada di Amerika Serikat. Grand Canyon terbentuk dari berbagai kegiatan geologis yang rumit. Pembentukan Grand Canyon dimulai pada masa 2 miliar tahun yang lalu. Dengan adanya proses pembentukan batuan beku dan batuan metamorf di bagian dalam ngarai yang kemudian ditutupi oleh lapisan-lapisan batuan sedimen di atasnya. Pada 70-30 tahun yang lalu, semua bagian wilayah terangkat atau mengalami uplift karena proses tektonik. Kemudian sekitar 5-6 juta tahun yang lalu. Sungai Colorado yang melintasi wilayah tersebut mengerosi bagian dasar dan sisi sungai hingga menyebabkan kedalaman dan pelebaran jurang. Hingga terbentuklah ketampakan alam Grand Canyon yang pada ada pada saat ini. Proses erosi oleh aliran air ini disebut sebagai ablasi ya teman-teman. Ini, abrasi oleh air laut ya teman-teman. Korosi naratan ya teman-teman. Kejawabannya yang tepat adalah A. Baik teman-teman. Jawabannya tadi A ya teman-teman, ablasi. Karena erosinya terjadi karena aliran air. Yeah. Oke, okay. selanjutnya. Proyeksi peta dalam kartografi sangat diperlukan. Untuk A, memperbesar peta. B, menggambarkan muka bumi yang bulat, ke kegadang datar. C, memperkecil peta. D, mengetahui luas pada peta. Teman-teman silahkan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari pembahasan soal ini atau dari pertanyaan ini ya teman-teman. Oke, jawaban yang tepat B. Uh, tentunya teman-teman sudah tahu bahwa pengertian proyeksi itu apa ya teman-teman. Jadi proyeksi itu adalah usaha mengubah atau memindahkan peta dari bidang bulat ke bidang datar. Artinya dari global ke Peta atau menjadi peta. Maka jawaban tepat adalah B ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share kepada teman-teman kita. Yang lainnya sekiranya mungkin akan membutuhkan pembahasan soal seperti ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel kami pirsua 07 Semoga dengan adanya video dan channel ini dapat membantu teman-teman khususnya guru geografi dalam meraih kelulusan pada seleksi P3K pada tahap ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.